Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, Bill Lovers, dan Leslar love Lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat datang, dan bergabung kembali di channel YouTube Divot TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan berbahagia dari idola kita, Lesti, maupun Rizky Pilar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 Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Persahabat kita simak diunggah Papa B Satu jam yang lalu Mengunggah foto BBL yang lucu dan sangat menggemaskan. Ini saat momen Papa Bilar ditemani oleh BBL main bola Alhamdulillah persahabat ya Diunggah juga foto cute, foto ganteng BBL Di feednya Papa Bilar Namun kita dibikin salfok banget nih persahabat Kalimat caption yang ditulis oleh Papa B Mana yang bilang bunda aku senyumnya kayak tertekan Tuh persahabat ya hayo Ditanya tuh oleh BBL ya Mana yang bilang bunda aku senyumnya kayak tertekan Kita lihat persahabat di komentar Begitu banyak respon yang diberikan Di antaranya ada komentar dari Bang Adi Sky Minggu depan kita fotoin yang cakep-cakep -cake lagi Siapin baju bolanya yang banyak ya pak Katanya tuh Masya Allah Ada juga tanggapan dari Ustaz Sufki Al-Buguri Mengatakan Haji El-Fatih, Masya Allah, Amin, mudah-mudahan bersahabat ya BBL juga bisa disebut dengan sebutannya Haji, Haji kecil Ada juga tanggapan dari babaji Haji mengatakan aduh kesel banget mukanya itu loh Katanya itu Masya Allah, luar biasa Begitu banyak respon dan tanggapan yang positif dari orang-orang baik Yang selalu tulus pastinya mencintai dan mensupport support Leslar Family Selanjutnya kita lihat juga persahabat sini ada kalimat komentar juga dari Papa Bilar Tadinya Fatih mau lempar bola biliar Eh tapi kan bolanya udah dilempar ke kolam renang Eh anu eh katanya tuh ya Masya Allah inisial B Biliar eh anu jadinya persahabat Doakan saja mudah-mudahan Papa B Bunda Lesti BBL Selalu sehat dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kemudian juga persahabat kita lihat untuk selanjutnya, ada postingan Papa Bilar. Ini kali ini persahabat yang mengunggah mengenai produk MRB Clothing Line. Ternyata persahabat ya, bukan 3 jam, tetapi baru 20 menit sudah ludes terjual untuk barang atau produk dari MRB. Masya Allah persahabat ya, Papa B aja, sampai suruh admin MRB suruh produksi kembali persahabat ya. Masya Allah, berkah barokah. Untuk bisnisnya Lesti Maupun Rizky Pilar Dan kita lihat juga persahabat selanjutnya Ternyata Bunda Lesti Kejora juga Itu tidak kebagian produk MRP Clothing Line Wow Kita lihat percakapan pesan persahabat ya Dari Bunda Lesti bersama admin Habis terjual Tadi Bunda Lesti Alhamdulillah Katanya tuh persahabat di lagi besok potong kain lagi pegawai lembur Masya Allah kata bunda Lesti ampun kata admin kalian tidak sendirian bu bos aja enggak kebagian tuh produk hari ini kita langsung potong bahan lagi ini lemburkan rezeki Bilar Lesti Kejurah Wah, Masya Allah luar biasa bersahabat semangat terus untuk admin MRB kalting lain dan pegawai lancar terus, persahabat mudah-mudahan bisnis dari MRB selalu diberikan kesuksesan. Amin. Hanya doa-doa baik yang selalu kita berikan, yang selalu kita tentunya panjatkan untuk Lesnar dan kita semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan segala urusan kita semua. Amin. Berikutnya persahabat disimak juga, kita keenggahan Reza Talib. Karangan bunga. Dari Leslar Entertainment Wow, ini suatu kebanggaan Awal mula bangkitnya Leslar Entertainment Kali ini persahabat diunggah oleh Reza Talib Selamat dan sukses ya untuk Grand Opening X Crystal Skin Clinic Cabang kelima Bintaro dari Leslar Entertainment Ucapan selamatnya, Masya Allah Reza Talib mengunggah video juga Ternyata ada Mas Gongli juga nih sebagai mantan dari Leslan Entertainment Wow ini kejutan untuk warga Konoha Masya Mudah-mudahan persahabatan ya Leslan Entertainment akan bangkit kembali Dengan semangat yang baru Dengan wajah yang baru pastinya Amin Kita masih menunggu cedokan lain di malam minggu ini Bersahabat jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia Dari Lesti dan Rizky Bilar